Hai hai hai Taukah kalian sob, bahwa tidak semua hewan itu adalah makhluk hidup asli? Hah? Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai kepercayaan terhadap makhluk gaib atau siluman yang biasanya menjelma jadi hewan Salah satu contohnya yaitu munculnya penampakan harimau dan kuda di sekitar makam Eyang Prabu Badarmo Lalu seperti apa sih bentuk penampakannya? Penasaran bukan? Makam Eyang Prabu Badarmo atau Pak Dato atau Abdul Dato yang berada di Dusun Cigebot Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis pada malam-malam tertentu banyak yang menziarahinya. Dengan melakukan tawasulan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajatnya dikabulkan. Banyaknya para peziarah di makam Eyang Prabu Badarmo tersebut karena semasa hidupnya beliau merupakan penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Ia juga sosok jawara pilih tanding yang mempunyai kesaktian luar biasa sehingga banyak orang yang mengagumi kealiman dan kesaktiannya. Menurut Kuncan, makam Eyang Prabu Badarmo, Junaidi, berdasarkan cerita turun-temurun dari orang tuanya. Badarmo berasal dari Jawa Timur yang datang ke wilayah Ciledug, Dusun Cigebot. Ia menyebarkan agama Islam kepada masyarakat yang masih menganut agama non-Islam saat itu. Junaidi mengatakan dalam berdakwa saat menyebarkan agama Islam, Eyang Prabu Madarmo selalu dikawal harimau dan beliau sendiri menaiki kuda. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Junaidi juga menuturkan karoma atau keistimewaan Eyang Prabu Badarmo sampai saat ini juga masih dipercayai masyarakat. Di lingkungan makamnya sering ada keanehan dengan kemunculan kuda dan harimau kesayangannya. Salah satu warga mengaku bahwa warga di sini juga sering melihat kuda maupun harimau. Namun setelah menampakkan diri, penampakan kuda atau harimau itu langsung hilang secara gaib di lingkungan makam Eyang Prabu Badarmo. Kira-kira kemunculan kedua hewan tersebut pertanda apa ya? Penasaran bukan? Junaidi lalu mengatakan jika Karma atau kesaktian E Prabu Badarmo sampai saat ini juga masih dirasakan auranya. Bila ada orang asing, apalagi mempunyai tujuan kurang baik yang datang ke blok Ciledug, sering tersasar seperti linglung tak tahu arah. Orang yang berniat jahat ke wilayah ini pasti kesasar, sehingga tidak akan lolos dari pantauan warga, ujar Junaidi. Adapun salah satu alasan mengapa Eyang Prabu Badarmo dinamai warga dengan nama Pak Dato. Nama tersebut diberikan kepadanya karena awalnya menghilang saat berpidato atau dakwah dari hadapan para santri dan masyarakat. Ketika itu ia memenuhi panggilan dakwah di luar Pulau Jawa. Saat berdakwah di sini secara gaib tiba-tiba beliau menghilang yang konon katanya untuk melaksanakan dakwah di Lampung Sumatera.